jauh dari diriku melupakan semua yang telah terjadi jika harus meninggalkan diriku untuknya perhatikan dan sebenarnya aku juga begitu maafkan ku yang selalu Kau pergi tinggalkan aku perlahan engkau pun menjauh dari diriku melupakan semua yang telah terjadi jika harus Maafkan ku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu hingga akhirnya kau pergi. Tidur. No one Dari diriku Mau